Tadi muncul cel wak geng Akhirnya naik lagi Kita hari ini pakai Atingo Raptor ya Atingo Raptor Mantep wak geng. Ayuh. Ayuh. Ayuh. Ayuh. bahaya ini, banyak ranting, besar nih Mas bro luar biasa ini, nah. Hmm. Huh. udah sangkut kita Mas Bro. Alhamdulillah Lepas masbo Dari kayu maksudnya mas tadi kita putus, Mas Bro. Ini kita belum tahu, Alhamdulillah. Mudahnya kita bisa rendet Mas Bro ya. Besar, ya. Alhamdulillah, Mas Bro. Tadi kita sempat putus. Mas, uh, oh. tak kita turun, Mas. Oh. Anak ya, jadi kita tidak berani itu. Kita tidak bukan itu, maspo. Di sini buayanya banyak, Besar deh gila, gila. kita dapat maksudnya ya kotak 8 kilo Mas Bro. Sayang kita tidak ada buat timbangan Mas Bro ya. Uh, ini rekor nih Mas Bro. Nah. Uh, ah. Gila Mas Bro. Tak masuk. di matanya Mas Bro. Uh. Ah, astaga. Wah, wah, wah. Pas tadi. Wuh wuh wuh. Yak asu. muka saya Mas Bro, masih besar ya, ikan. Gila. Bu. Mantap mas Bro. Aduh. Bu. Amis mas Bro, amis lagi joran kita Mas Bro ya. kita kali ini tidak ada bawa timbangan jadi kita tidak tahu akuratnya beratnya berapa mas bro. tapi kalau dilihat ini mas bro kalau 8 kilo ada ini mas bro mantap Bila, mas bro. oke mas bro mantap walaupun kita tadi sempat putus tapi kita jangan nyerah Mas ya Alhamdulillah hari ini ada rezekinya Mas Boy Mantap Mas Boy, salam setrik dari Riau Wow bro, mantap Mas Boy Mas Boy Gila ini Kiki ya Hidup, Biro kamera. Hidup, oh, <tang> bos tamang, bos. bos, lebar badan. Tanda. hidup. Ya. Ah. Betukan ke deh. Wah, kata itu Bos. Bos. Ini dua bunga, Edan, badak Wuh, purnama. Huh. Huh. Ancil. badak pisang, ya. Nah, oke dah oh iya garum rekayasa gitu mah teman kalau bos kita kita kita oh Yep. <SILENCIO> ah, si Eric, ya, ah Eric bisa, harus gitu, lihat ya, ini gede banget, Cekalan ini bro, mas, asli, kita masuk bengkung. 90, Jan. Lebih. Nah. Maju-maju ke depan. Kurang sakit. Lebih Lebih, eh, nah, 8 genep. Hey, Jowatannya Jowatannya hey, Kita baru dapat toman. Ukurannya 80 berapa? 85 lima cm cuman beratnya sih taksir kayaknya 10 ada ya 10 mah Nanti kita kita timbang lah nanti kita ambil dulu timbangan iya yep, nanti ngambil timbangan tuh ada ya, di Eh hey, si eric di, di bawah dah Hah <laughs> di bawah Itu, si itu tuh grip di. saya ada timbangan ya coba-coba ah itu di situ Tapi kalau di beret tali lah main ke pae Berat pisan di super sekali ukurannya besar coba jangan diangkat brani, ini gak? kalau gak angkat coba ngeroncot kan nih bera cahaya lah tuh yip, aduh tepucuk kurang-kurang mutirin jepangan siap teman monsternya mau kita rilis ya, ya. supaya berkembang biak dan mungkin banyak oke okay, kita ya. mau rilis nih rilis ya bismillah apa sebelah kan mana? Mana mana mana mana, mana. mana, mana, mana. Uis, mati nggak? nggak kan? Waduh, Bro. Ah, kita udah ada daun air gak? Hah? Bentar, bentar, bentar, bentar. Ada yang <tuh>. Kalau kalungnya, ya, nah, ya ayo, kita mau tulis. Mudah-mudahan aksi kita ini diikuti sama pemancing lain supaya jati gede masih tetap bagus, ikannya juga masih bisa dapat yang segini-gini dengan gampang ya. Oke, okay, tulis ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makin banyak. Terima bro. Tunggu, ya, bro. Alhamdulillah. Tunggu, ya besar yang ini mas bro wow alhamdulillah wah uh, sambarannya mengujudkan mas bro uh, alhamdulillah strike 3 ekor Toman sama gemparan seperti. Alhamdulillah mantap. Jadi dari tadi tuh takus itu pakai umpan atas, Mas Bro. Pakai amberhet, pakai jamprok Tapi enggak nggak nyambar-nyambar. Nggak Terus saya coba pakai ini, minum lagi. Tetap amis, Mas Bro kalau pakai minu ya. oke mas bro ini hasil kita hari ini ya ini yang dua sudah mati mas bro sudah agak lama dan ini barusan dapat ya Alhamdulillah ini masih hidup oke karena mengingat waktunya sudah sore dan perjalanan pulang cukup lumayan jauh mas bro untuk kena mas bro untuk mancingnya kita sudah, ya, Mas Bro dan dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Salam. gelombangnya bos aduh wah keren bos uh <tik> babon keren bos ya Allah aduh babon asli ini bos uh, uh mas Allah langsung amis babon bos waduh nah, wah mas Allah aduh aduh jangan sampai wah wah babon bos babon Oke ini, aduh, aduh, aduh. aduh. pohon bos, kau lihat tuh, aduh, ini harus dinaikin dulu bos, aduh. aduh, jangan sampai lepas. Tuh <sighs> ini monsternya sakit, monsternya aduh huh sakit monsternya ya Allah wah mulutnya ada bos deh. kayak gini gokil <tuk> <tuk> alhamdulillah herabilalamin monster ini master umpannya sempurna banget nih dapat monster gokil ini bos, monsternya ini gila. Saya harus selfie. Aduh, saya dingin aja. ini besar banget bos, yakin ini apa ke atas nih, wah gila bos bos ah, monster ini, wajib siapin nih bos aduh aduh, ganti angka saya dapat monster saran bos, mudah-mudahan eh, ke bawah. wah, <laughs> ini dia bos. potong, eh. ke eh, mana ya? Kita coba selfie dulu bos. <laughs> ini, wah, gila panjang banget bos ini kisaran 60 kayaknya, 60-70 cm ini ini bos nah, coba ukur nih, itu dari sana ya bos 70 cm bos 70 cm 70 cm bos hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, ini. ini benar hai, hai, hai, Ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Terus ini Mas, Wih, ini setih, Mas Tuh. Tuh. Tuh. Aduh. Engkelo. Aduh, Mas Bro. DKN di sini pak, DKN di sini ayo kon, oh, ada ya. Luar mas ada ya. Luar mas ada ya. Luar mas Apa nih mas penan iki mas bro pak kamera pak pinjam nih mas bro gak gak gak gak gak gak gak lama nih mainnya mas bro mau dia mau naik dia wapun nih mas bro Wih, besarnya mas bro wapun penan iki mas bro Nah, mas Bro, bisakah ini nggak? Mas Bro. Wih, mantap lagi nih Mas Bro Babon betul nih Mas Bro Ini Pak, ini punya bawak ini Mas Bro hmm. ini, kita klik, ya. ini Mas Bro, yang punya ikan Mantap Mantap, mantap. mantap. Pertanian nih Mas Bro, rek babon <tuk> Oke, kita lanjut Mas Bro Mantap ya Wah, betul nih, Mas Bro. Mas Bro. Eh, lanjut, Mas Bro. Terang, terang bany, Pak. Sama Wih, strike, bang, bang, bang, gudang, bang, gudang, wih, strike, bang, bang, bang, gudang, bang, gudang, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Uh wih, sampai wih, Kudo, Epo tadi mak Jangan putus kok sayang, jangan putus sayang, uy, jangan putus sayang, jangan putus sayang, wuih, ma. Wih, jangan putus sayang. Santai jande ya po. Jangan putus sayang. Jangan putus sayang. Wih, wih, mak. Wih, jangan putus. Oh, mak ngundang oh, lecuy lecuy. Jangan putus. Lah, uh, la ilah, Allah Akbar, uh, Allah uh. Akbar, ma, ma, ma, ma. Oh. la ilah, lo dogor, dah bro tuh, uh, limok, limok limok. makan bro yang ya, joran putih kecil bro lihat itu joran jorang -jaran kecil dihajar bro tapi dilepuh oh. terus hajar terus Oh sudah kena ini bro sudah kena itu sudah kena ini bro lihat bro lihat Iya dia tarik lagi bro Oke bro sampai bergerimis dia sudah kena ini bro Oke kita tarik bro Bro, trailernya mungkin gak kuat. Ini mudah-mudahan gak putus. Ini soalnya saya ikat mata kainnya pakai kecil. Ini kita buat selus saja, kita tarik selus selu. Bro, nah, bus dapat kita ini, sih Oh wow, wow. mantap bro, uh wow. wow. Ini pancing yang pakai umpan belut bro. Ini bawa sana, wow, oh. Wow. Hoster bro, wow mantap bro, wow wow, itu dia bro, wow, pakai umpan belut bro. Bro. Alhamdulillah, bro. Strike, nah itu dia ikannya, bro. juga dia Bro Wih sekitar enam kiloan ini Bro ada Tarikan yang ngeri bro. Oh, oh, oh, oh, yum, yum, yum ha. Sar, bro, ini. Ini umpannya, bro. Yang pakai umpan blue ini, bro. Oke, okay bro. Buh. Kenang. Eh, Iya, Iya belum, makannya, makan lain loh, loh, aja itu. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Apapun, guys. gila. Oke, okay, kita naik ke atas yuk okay. mas, gomblo. Kita kasih mas gomblo. Top, ih, Thank you, mas gomblo. Top, saya oh, mas. Mantap. abon nih? Uh, juga super buah abon men. <tuh> Ini bahar yang... nih sampai bahar lur 11 kawatnya sampai jebol men. Sorry bah jebol aku butuh yang baru ini kayaknya. Aduh. Wih. Alhamdulillah. Awas tanganmu kena hook. mulu Wih teh. Sampai jebol men. Bahar lur 11. Wih, saking besar na ikan. Saya menggunakan motif natural barlor 11 face toman sama ini nanti-nanti ya Alhamdulillah John <tuk> Ojo pamer Toman ya John ya ikutnya gede karo sih pamer no John John ini ke John Alhamdulillah alkilur udah habis ya mas bro Oke eh uh, pakai alkilur Mas Bro enggak sia-sia kita doran pakai doran yang biasanya biber sepininya ukuran 2000 mas bro senarnya ukuran kosong tiga, Josh, toman mas bro. terus betul betul masih ada? Masih ada ya? Ya, inilah dia. Jangan lupa Jangan lupa. subscribe, like. Dan bunyikan lonceng. Yeah. <laughs> Alhamdulillah, deh Mantap mantap mantap terbaik. Uh, uh, penat. <tuk tangan> <tuk tangan> nah bos, apa nih? bos. Mana? Toman. Dah lama kita tidak setoman. Ini, kembali ke set ke tarikannya nih. Kalau tak lecet berkilau nih. Ya. parang lencet zoom ini, lelah kah? guys. Kau yang lelah apa ikan yang lelah? lelah. ada lelah. Luar biasa. Kali ini pesang, Awas em. Em, jauh Cari jauh ini. aku bikin jalan. Biar benar Guys, dua kali, guys. Ini Kali tiga, kali tiga, kali ya, tiga, tiga, tiga Hah? Udah lah. Seru ya? Hah? Kak, serik ke pinggir, ya. Serik ke pinggir. En, serik ke pinggir, en. Oke, kita nama -nama oh, guys, toman. Wih. kilo ini. Pakai sleter, guys. tembus Ini Pak kilo nih. Maki, amit timbangan, Bang. Langsung kita timbang. Oke lah. Kita langsung timbang guys. Toman Sungai Tawar itu sungai Taman. alam, bawa babon semua. Bawa babon. Ini sebelah sini ada. Nah, Pak sebelah ini. Satu satu rek, satu ah. Sebelah ini. Ah, tuh. Guys, ini toman terbesar yang kita dapat. Kemarin besar juga, Guys. Ini besar uh, gak salah lagi. Wih, luar biasa banget ini, Bang. Ini Guys. Kita dari nol ya. Oke, okay, Guys. Kita coba dari nol. Oke. Okay. Oke. Okay, Oke, Guys, kita coba dari nol. Oke. Okay. Okay, Jangan dilepas jaga itu. Nah, oh, bagaimana? Bapak kilo. Gitu Bapak kilo, gitu Guys. Pasar ya. Uh. Mantap besuk nyapain, wih mata mata mata mata mata belum ditelan habis mas Bro ya, ternyata lepas lagi mas Bro jatuh di sana. Bismillahirrahmanirrahim. mantap bro ya. Huh, monsternya bro naik. Huh. Rot rot rot. Yeah, oke, okay. ye. Ya. Eh, besar eh uh. Besar bro ya Wih uh. uh. Ini saya sudah pindah tempat Lepas satu Akhirnya yang naik juga bro ya Ini lumayan besar mas bu Ya, udah, udah, udah Sembilan kilo ada, Sembilan kilo, Uh, hidrosinus. Hey. Ya. nanti kita timbang kita bawa ke bawah nya 3 menit lebih kayaknya. mantap ini teman cerata pak? sama Renok Konek-konek-konek, tapi kebutuhnya. Wih, baru. Kedapas apa sambarin teman-teman. Kelopak banyak kali. Ya Allah, jangan di situ. Pokok, Pak. Oh, sampai ke situ. Kepuluh lakang aja. Wih, baru. Wih, kedapas sambar sambarannya Kamera panas. Jangan lepas. Please. Kasih aku foto. <laughs> tapi yang merana. Tapi dong, aku merangik. Oh, ini ya. Ih, uh, wah, hot, apa? Edek, capek. Ikan ih Wush, kudang aja. Semain lah, kampak. Dua kiloan lagi kok. sopah Kopaknya. Tuhih benoi. Ah, bisa bantu. Oh, do, do. Kan? Bantu, do, do. bantu, deet, deet, bantu. Oke bantu. Allah gila kenaik naik kuah aku nah tuh, diapukan lagi sih lo. Minta bantu mau bang Dodi nih, soalnya saya tanah kecil, teman-teman. Aku tadi tuh soprok, Pak. Oh, dibantu loh, sekali. Hmm. Like like apa Bisa pakai soprok ya, like, like, Pas, dia, hmm. dicampak. Uh, soprok, kaya aku ngeri-ngeri kayaknya Teman Uih, lay lay lay lay Pak. ke <laughs> oh, kamera panas, coy. Kenak lagi aku momennya. Mandut <laughs> nih, tadi Jangan jangan dia kuliah kalau lari ceritanya. Bisa sabar, sabar apa Asyik, bisa, menang, nang, nang, nang, nang. Lari aja kalau bisa dipukang, dad, badannya, dad. Sabar sabar ya. jangan dipacul, ya. Lepinnya lari lari. Tahan, kuat, tangan. Uh, uh, Oh, joran kumak 5 lb 5 10 coy bukan main-main teman-teman ya untuk kita mengikuti tenaga joran kita kekuatan joran kita jadi nggak bisa dipaksa teman-teman ikuti aja alurnya mudah-mudahan gak lepas lah ini ini bukan main-main teman-teman memikirkan tekel kita si buka si abangin Nak rupanya. Lah dah. Ya video. Ya ya ya pergi bagi gaji. Oh. kita gaji. Nak ikut dah dulu. Faham. Ya begitu Pak. Tinggal Pak. Nah kita kita. Baik Pak. Baik Pak gila tuh dua, uga nggak punya pak? ah tuh, <laughs> oh soprok soprok gila, wow, oh, oh. deg-degan aku cuy, tengok ini pakai soprok, biar terawat ya, biar ini teman-teman soproknya ha <laughs> aduh, ini soprok megalur ini. Sampai <laughs> wen wen Aduh. Cepat. Thank you. Terima kasih Rescubar biar biar biar ber dulu biar lemas biar ber, lemas tengah tengah tengah mantap ayo cepat depan lagi depan lagi tengah tengah tengah tengah tengah besar pegang besarnya, rekor kau, kau. Om, dapat, om. Uh. besarnya, ya Allah kau, kaya mas, kaya mas. Sudah, dulu mas, pegang ini ke kita dulu, ke kita dulu rilis atau kip nih mas? mana? ini rilis atau kip nih? Dasar ya. Drak keluar terus. Drak keluar terus. Hancur drak, hancur. Hancur. Betul itu. Yang kureng tipis, tipis. Uh, Mas Arif. of <laughs> <laughs> Kocolan ini mas bro Kocolan Kocolan ini mas bro entar entar Tol Eh Puan biasa Panggil dia ni Ah Empat kilo ada ni Mas Bro Yeah. <laughs> udah panas Jabo, aduh, nggak punya lip grip, grip gripnya hilang, Wir, kurang ajar, wahai, kampret sampean, menggilaikannya, <throat> <one epic>. <touched> Jadi trip hari ini cukup sampai sini bosku Lumayan naik dua ekor Jadi saya mau pulang bosku sampai It's to breathe but